kurus, kita kurus buka Oh iya, kita hari ini jadi anak metropolitan. Gue sebelumnya kita jadi anak desa terus ingat gak guys malam-malam kita akan sawah foto-foto teriak-teriak gak jelas kenapa karena di rumah kita bete banget ya Ya kita cari sarapan dulu bye bye tahun, guys, hampir satu tahun nggak ketemu. Pas di Jawa jalan jalan karena aku bingung. pada aku juga ngerti. kok malah hilang. kamu guys. Kita ya. Ini mah bener-bener ya priet petekin dia narabeda-beda. Ternyata salah. Ini namanya loh. Aku ya. aku jika kalian ini dan lihat betapa aku ini banget ya. hape emange awul lagi ning kene to ning jero kono ya ampun kamu kula nang ana kira sih diimame ning awul karo ngetesthape emange awul lagi ning kene to hai semok hai hai Tadi sudah keluar, sekarang masuk lagi Kok adem guys, Malian guys? Ini loh, ada udaranya ini loh Apa, aku lambatnya ya? Cepat, ya ampun guys Kayaknya aku bingung banget loh Aku nangis lah Aku lambat Kembali ya. ke stasiun. Sepertinya kita mau jadi pengganti OB, OB, OB. Emak lu Ayo dong selfie. Lampunya rumpan pan. Gene Aku ND aja ya ini sama bebep, bebep, bebep, empep, bebe, bebe, bebe, bebe. taksi yang kedua. tadinya, tadinya mau naik MRT, tapi daripada ribet, kita harus beli yogyak dan segala macam, dan kita belum ngerti itu gimana, lebih baik kita cari yang praktis-praktis aja agak mahal sedikit nggak apa-apa <guluh> anggap pengalaman ya Guys, kata lalu pagi, <laughs> baru ngewanginya aku jalanan. Si pep bangun jam tiga, loh. Kurang apa coba? Yang aku bikin dia bangun jam tiga <laughs> pagi. Aduh, nah, saya. <Susuk> iya Aku mau pas aku Pas lagi Lama Eh mesin kan cukup <tuk2> tekan <tuk2> Lihat oh, ini spotnya bagus banget. Nang wow. guys, Celuan, guys. Ayah, Tempatnya bagus banget, nggak nyesel kangen banget sama dia. Teman segala-galanya susah senang sama dia. Dia yang ajarin aku segalanya di sini, dari mulai cara ngomong, cara menghadapi majikan, cara beli barang, dan sekarang cara liburan guys. Bosen ya nonton vlog aku Dan dengan bahasa yang campur-campur Guys, ini namanya apa? Chiang Kai Kok kayak bahasa Jepang ya? Tunggu nampak Tunggu nampak Bukannya rambutnya kayaknya Ini panjang ya Ya dong cantik nengak. Enggak enggak. Mbak kenalan dulu namanya siapa? Halo, namanya Prati. Oh Prati Sinta. Kamu sapi. <laughs>